Selamat sore teman-teman. Sore Bu. Yuk kita buka kelasnya, ayo. Ya. Minta bantuan Pin bisa membuka dalam doa Pin, bantu kami buka dalam doa. Oh, Oke okay, Bu. Oke. Okay. Okay. teman-teman kita doa dulu yuk. Tuhan Yesus, syukur, -syukur buat hari ini Tuhan kami sama-sama berkumpul untuk belajar. Saya pasti data supaya apa yang diberikan oleh guru dapat kami mengerti. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus, salut. Amin. Ya. Makasih, Pin. Teman-teman, um, kita akan buka kelas ini setelah berdoa. Dokumentasi dulu, biar nggak lupa ya. ya kita dokumentasikan dulu pertemuan kita ya. Teman-teman boleh bantu menyalakan kameranya. Saya. Oke, okay, 3, 2, 1. Sudah lihat layar saya, teman-teman? Sudah, oke okay. Sudah, bu. sudah bu. Jadi saya review dulu, nanti baru saya ke OSD kalau gitu. Uh, takut nanti nggak ini. Sambil berburu poin, silahkan. Ini kan saya nyalakan SMPP-nya, kemudian tombol start-nya sudah saya nyalakan. Kemudian saya sudah nyalakan shell-nya. Nah, setelah itu ditampilkan ini teman-teman harus melakukan apa nih? Ada yang bisa jawab? Boleh saya, boleh saya jawab. Boleh sebutkan ya? nama ya supaya saya gampang kasih poinnya. Oh, yeah. uh, nama saya Rifki. Rifki, seperti. Datang, ya. uh, nah. Tulis MySQL. Oke. Okay. MySQL. Okay. Ada yang mau melanjutkan? Riefky sudah betul JL-nya. Bu. Ya, kan. Coba buat butuh Juan, Juwan, sebentar. Juan, uh, jual Saya, bu. Ya. Ayo, Juan, Oke, okay, Juan. Habis uh, itu tanda minus U. Ya, lalu. Spasi root. Oke. Okay. Habis itu apa lagi, Juan? Uh, enter, Bu. Oke. Okay. Sip, terima kasih, Juan. Lanjut yang berikutnya. Pertama kali masuk ke sini, sudah terbukti connect Uh, Maria Dibinya. Lanjutannya apa teman-teman? Show database. Shirley, silakan. Show database di caps lock terus titik koma enter. Show database titik koma enter. Ini untuk apa? silahkan teman yang lain yang menjawab. Untuk menampilkan database yang ada di exam-nya udah apa aja. Tuh. Yang minggu lalu kita buat namanya yang mana ya? Praktikum DB, Bu. Yang jawab Moses. Bentar, sambil saya satu soal nilainya. Praktikum DB. Cara connect-nya gimana? Ada yang mau jawab? Use praktikum DB. Stefanus. Use. use saya pakai caps, Bu. Kemudian nama, nama database-nya Ticom. DB db.com. Kalau sudah sampai sini artinya apa teman-teman? Silakan. Udah masuk ke, Nisa, ke jangan database lagi. Nisa udah, yang lain? Oke, eh, udah masuk. <laughs> iya, iya. udah masuk dalam database praktikum DB ini. Betul. Wah, kalau gini mah, tuh udah sip. Atau teman-teman, semuanya sudah masuk langsung ke sini, sudah connect, sudah koneksi ke database praktikum DB. Sudah, Bu. Wah, saya bisa lanjut ke AWS kok kayak gini. Lanjut sedikit ke yang berikutnya ya, teman-teman. Jadi, kalau sudah masuk ke sini, kita akan coba buka tabel-tabelnya. Cara melihat tabel yang kita sudah, kemarin, sintak panjang pisang sudah kita import. Rifki sudah eh, copy paste satu-satu, malahan ya. Kita bisa lihat pakai show table. Di sini kita bisa lihat bahwa di database praktikum DB ini ada tabel countries, department, employee, job, location, sama region. Nah, perintah select buat apa? Perintah select itu, mari kita coba ya. Jadi misalnya teman-teman mau melihat seluruh isi data di tabel countries. kata Ketika teman-teman ketikan select, saya ajak teman-teman untuk menggunakan huruf gede di kata kunci. Kemudian bintang, artinya ini select all. Kemudian from, sebutkan nama tabelnya. Kalau dari countries berarti tulis tabelnya countries. Akhiri dengan tanda titik koma. Nah ini adalah kolom-kolom yang ada di tabel countries. Kalau misalkan kita sudah menggunakan show table seperti ini, keluar nama tabelnya, dan kita nggak butuh lihat datanya seperti ini, hanya butuh lihat struktur tabelnya, kita bisa pakai perintah yang lain, pakainya describe data atau DSC, countries. Nanti kita akan dapat melihat struktur tabelnya aja ini dikasih tipe datanya apa, karena kan setiap tabel itu harus ada tipe datanya. Kemudian uh, dia key apa, primary key-nya di mana, seperti itu. Sampai sini dulu, apakah ada pertanyaan? Jadi kalau mau lihat tabel pakai show table, tapi kalau ingin lihat strukturnya tanpa lihat isi datanya, kita akan menggunakan describe. Sekarang saya tanya ke teman-teman, kalau misalkan di kelas teori Anda sudah belajar notasi-notasi di IR diagram, pasti bisa jawab dong. countries ini apa? Kalau di teori database, ada yang bisa menjawab entitas, entitas, entitas, entitas, entitas, entitas, entitas, Kemudian kalau country ID, country name, region, ini apa? 4.000. bingung yang jawab siapa. Shirley, bu, tadi. Shirley, udah. Yang lain? Yang lain yang merasa menjawab? Adakah? Ini belum 10 loh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baru 8. Ada yang lain? Apa nih, country ID, country name, region. Atribut, Bu. Boleh sebutkan namanya, teman? Uh, saya Rifki, Bu. Rifki, Rifki udah. <laughs> Yang lain. Oh, oh iya. <laughs> <laughs> ya, maaf. Pin, udah. Di saya keluarnya pin. Ayo, teman-teman. Yang Regian ya, Bu. Paris, Bentar, saya cari Paris, Paris, Paris. Ya betul. Ya apa itu tuh? Country ID, country Attribut. name, region itu apa? Atribut bukan bu? Atribut betul. Jadi teman-teman dari sini kalau dilihat uh, kalau dilihat dari desainnya, teman-teman bisa dapat seperti ini. Tapi saya nggak akan suruh teman-teman untuk bikin ER diagramnya. Ini countries. Kemudian ini atributnya country ID, kemudian ini country name, name, kemudian ini region ID. Nah hati-hati yang region ID, region ID ini adalah foreign key. Jadi mungkin nanti teman-teman nggak akan temukan ini di desain ER-nya, karena dia foreign key nggak usah digambarin. Paling yang perlu diingat-ingat, kalau tadi di bawah kita lihat ada primary key untuk country ID, maka di sini harus diberi tanda garis bawah. Jadi dari IR di mata kuliah teori seperti ini, di prakteknya seperti ini. Nah yang teman-teman baru lakukan nanti setelah tes adalah membuat tabel ini. Itu nanti bisa dibuat ya. Yang pasti ininya konsepnya sudah sip. Yang ini adalah entitas, yang ini adalah atributnya. Oke, okay, saya lanjut. Berikutnya kalau kita lihat data uh, ini select distinct. Misalnya saya tampilkan tampilkan data dari tabel employees. Berarti saya select bintang from employees. Maka saya akan lihat data banyak kayak gini. Saya persedikit datanya. Nah, mempersedikit data itu berarti saya bisa panggil langsung nama-nama kolomnya. Caranya, misalnya kita hanya perlu eh, nama depan, nama belakang dan dia kerja di departemen mana. Maka kita ketikkan select panggil nama kolomnya first name kemudian last name. Kemudian department ID dari tabel employees. Maka yang tampil adalah nama-nama kolomnya. Ya teman-teman sudah punya dua ya. Kalau select bintang berarti select semuanya. Kalau mau select nama kolomnya berarti tampilkannya panggil nama tabelnya. Eh, panggil nama kolomnya nah di sini kita lihat bahwa data departemen ID tempat karyawan ini kerja tuh double double nah kalau kita mau lihat di data employee ID ini sebenarnya dia tuh terdiri dari departemen apa aja sih kita nggak mau double 90 nya ini kan ada tiga teman-teman pengen cuman satu aja maka kita harus gunakan select distinct select distinct ini akan menghilangkan duplikasi di tabel departemen, di kolom Departemen ID ini. Tanda titik koma di akhir. Begitu dijalankan, dari sini kita langsung dapat bahwa eh, Departemen ID yang ada di employee itu, karyawan ini itu kerjanya hanya di Departemen ID 60, 90, 100. Seperti itu. Sampai sini, apakah teman-teman oke okay? Bisa memahami Pengambilan data seperti itu namanya projection teman-teman Minggu depan kita lanjutkan yang ngambil datanya per baris Itu selection Jadi kalau di projection ngambil datanya seperti itu Nah teman-teman ada soal 4 buah Apakah teman-teman sudah mengerjakannya? Kalau sudah Jawaban teman-teman nanti masukin aja di bagian kehadiran. NRP, nama, kemudian jawaban untuk 4 soal ini. Kalau yang lagi ngerjain silahkan. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan boleh juga. Ini yang di chat Zoom. Saya nggak baca loh karena nggak kelihatan kalau lagi share screen. Ada yang mau tanya dulu kah? Apakah ada pertanyaan tentang hmm, perintah untuk silap? Bu tadi jawaban yang di challenge tuh jawaban yang mana ibu? Nah, di materi dua kan ada soal ya empat soal yang ini. Sebentar saya share. Ini latihan. Nanti teman-teman oh, boleh tulis, jawab di sini. Tulis sintaknya atau gimana, Bu? Sintaknya, sintaknya aja langsung. Select apa-apa. Teman-teman boleh kirim di sini ya. Di yang kehadiran mahasiswa. Apa ini udah ada yang jawab? Apakah ada pertanyaan dulu, teman-teman, sebelum saya akhiri pertemuannya? bu ini rekornya ditaruh di mana ya bu? gimana Dev? ini di record, kan, bu? di record? ditaruh di mana ya bu nanti? ditaruhnya kalau yang pertemuan sekarang belum karena saya akan cek dulu kalau yang pertemuan minggu kemarin ada di sini eh iya betul yang ini terkait yang minggu kemarin sudah ada di atasnya. Kalau Oke, yang hari baik. ini nanti saya coba cek dulu, uh, kemudian diambil yang select-nya aja lalu diupload nanti di cls. Jadi nanti teman-teman boleh bisa lihat. Oke, baik Bu. Segitu dulu paling teman-teman titip supaya latihannya jangan sampai nggak dikerjakan ya empat soal. Yang depan kita ketemu lagi untuk bahas tentang Selection, terima kasih, teman-teman.